Manusia memperkatakan hal akan muncul Dajjal. Pak Ustaz, apakah ciri-ciri pengikut Dajjal sudah muncul di dunia? Yang dikatakan sekarang sudah ada pengikutnya dari golongan homoseks, LGBT, lesbi, pemimpin yang zalim, golongan syiah, yahudi munafik, talam dua muka. Apalagi dia pernah ada Kemudian dia tiada Maka tentulah dia tetap mulia, agung dan sempurna Salatukum ma'rudatun alaika Salawat yang kamu baca Akan sampai ke makamku di Madinah Bagaimana mungkin solawat kami sampai ke makammu arimta? Kau sudah mati dimakan cacing tanah Ya Rasulullah Kata sahabat Nabi menjawab Innallaha harramal arda ajsadal anbiya Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam maka sampai hari ini saya yakin dan percaya jasadnya tak dimakan cacing tanah kerana dia sendiri yang berkata innallaha harramal arda ajsadal anbiya tapi saya sebagai ustaz hanya boleh menyadarkan umat dari bawah saja ceramah tazkirah Tausiah, khutbah pengajian umat ingin dari atas dari kekuasaan dari politik dari alim ulama dari bawah tapi ada dari atas siapa yang memilih kita ketika engkau ambil paku engkau cucukkan pada gambar itu bukan setakat memasukkan paku kepada gambar tapi engkau sedang memilih pemimpin begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah warna sampul hijau tua dicetak oleh Darusshuruk maka saat itu engkau sedang bersaksi di hadapan Allah aku Abdul Samad bersaksi di hadapan Allah Bahawa orang yang aku pilih ini, Memang akan menolong ahlus sunnah wal jamaah, Allahu akbar, Aku abdul samad, Hamba Allah, Bahawa orang yang aku pilih ini, Adalah yang akan menolong agama Allah, Sehingga tegak di atas muka bumi Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair, Maukah aku tunjukkan pada kamu, Tentang dosa terbesar, Di antara dosa yang besar, Berzina, dosa besar Mencuri, dosa besar Berkhianat, dosa besar Lari dari perang, dosa besar Meninggalkan jihad, dosa besar Tidak salat dosa besar Tidak puasa, dosa besar Ingkar haji, dosa besar Ingkar sunnah, dosa besar Mr. Presiden sampai Lalu kemudian ada orang yang bukakan pintunya Apakah Presiden tak boleh buka pintu kereta? Boleh! Kenapa dibukakan? ...untuk menunjukkan bahawa dia kuat... ...kuasa. Dia panggil seorang. Sini, tolong potong kuku tangan saya. Seorang potong kuku tangan kanan. Seorang potong kuku tangan kiri. Sampai congkelkan hidung dia pun ada seorang. Tak sanggupkah dia potong kuku? Sanggup. Kenapa? Dia ingin nak tunjukkan dia kuasa. Allah Ta'ala nak tunjukkan pada kita dia kuasa ada malaikat uli ajni'atan punya sayap masnah, wasulasah, warubah bila dia letak sayap dia di ujung timur satu sayap ke ujung barat penuh dunia ini maka malaikat itu diciptakan dari nur cahaya Kerana cahaya tak mengambil tempat Sebanyak apapun cahaya dipasang di sini Tak pernah penuh Kerana cahaya tak mengambil tempat Andai cahaya mengambil tempat Maka tak bertempat Makhluk yang besar Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Rakyat Atid, Munkarnakir Patuh dan tunduk Tapi ada makhluk kecil sombongnya minta ampun Malaikat dah lama geram menengok makhluk yang kecil. Ya Allah, aku pukul dia. Jangan dulu. Boleh jadi esok hari dia bertawad kepada Allah. Fahamlah sudah mengapa Allah ciptakan malaikat yang banyak. Supaya kita sedar diri tahu diuntung bahawa kita ni bukan apa-apa dan tiada siapa-siapa. Kalaulah bukan kerana rahmat Allah sudah lama rata dunia ini kerana banyaknya pendosa-pendosa.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 Bila dia kata hak, maka itu batil. Bila dia kata batil, maka itu hak. Itu ciri, sifat daripada dajjal. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, turun hujan. Dia tunjuk bumi, ya ardi umbuti, tumbuh tanaman. Dia tunjuk mayat, ya mayat um, mayat hidup. Orang sangka ini mu'jizat. Padahal ini adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Maka jangan terpukau menengok dia berjalan di atas air. La taltar, jangan kau terpukau tertipu. Ida Ra'itarajul bila kau tampak ada orang, ya tiru filhawa terbang di atas awan. Yamshiyalalma berjalan di atas air. La taltar, jangan tertipu kerana syaitan pun mampu melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya di jalan Allah. Pandanglah pada istiqamahnya solat berjama'ah. Kerana sekarang sudah banyak dajjal yang asli belum muncul. Tapi cucu cicit dajjal, kaki tangan dajjal sudah bermunculan datang. Dia kata ini LGBT baik. Dia bagi Nobel LGBT. Dia bagi penghargaan LGBT. Dia iklankan merata-rata tempat. Maka Dajjal sudah muncul Maka syarat kita selamat daripada Dajjal Lakukan tiga Yang pertama baca surah Al-Kahfi malam Jum'at Pagi Jum'at, petang Jum'at Baca awal surah Al-Kahfi sepuluh ayat Bila mampu hafazkan anak-anak kita Yang ketiga sebelum salam Allahumma inni a'udhubika min azabi jahannam Wa min azabil qabri Wa min fitnatil ma'ya wal mamat, Wa min syari fitnatil masihid Dajjal. Allah tolong kita insyaAllah. Intan surullah kalau kau tolong agama Allah, Allah berjanji. Yansur. Kumbh. Innaka la tughliful miat jangan takut pada dajjal tapi takutlah pada tak adanya pertolongan Allah jangan takut pada syaitan tapi takutlah tak adanya istiqamah dari Allah minta tolong pada Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah minta tolong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah berjanji Allah tak ta'ala ingkar janji apa betul yang boleh menggugat tanah pusaka cucu pertama dalam keluarga tersebut? Anak-anak ada, kenapa cucu? Anak, kalau ada ayah, saya datuk. Saya punya anak. Saya punya cucu. Maka kalau saya mati, yang berhak anak-anak saya. Kecuali kalau anak mati, baru ke cucu. Ini cucu tak tahu diri. Kenapa dia bicara? Ayah dia masih ada lagi Ini cucu yang tak sabar nak dapatkan harta pusaka Itulah mengapa Masukkan anak cucu kita sekolah agama Supaya dia tahu mana hak, mana kewajiban Supaya tahu dia mana yang boleh dia ambil, mana yang tidak Masalah dia berilmu Sains, teknologi, medical, teknikal Amat sangat baik tapi masalah dia paham tunjuk ajar ilmu agama. Inilah yang menjadi bekal dia. Masuk ke pondok lagi baik. Andai tak pondok paling tidak ada lima pelajaran agama. Quran, Hadis, Akidah, akhlak, Fekah, Bahasa Arab, Sejarah Islam. Cukuplah memadai supaya dia tak menderhaka kepada orang tua.